Sekali setelah kita mengetahui tanpa itu, maka ya kita akan melahirkan di Kita mulai dari angka 1 sampai 4 dulu Angka 1 sampai 4 terletak di bawah titik tengah ya, Misalkan 1 berarti kita naikkan 1 pakai ibu jari Maaf kita naikkan 1 pakai ibu jari Iya Kemudian ditambah 1 lagi kita naikkan lagi bawahnya pakai ibu jari lagi 1 lagi jadi, hasilnya ada dua. Begitu setelah selesai menghitung, kita harus mengkosongkannya kembali. Begitu, misalkan lagi contoh soal 2. kita naikkan dua pakai ibu jari, kemudian ditambah dua lagi, kita naikkan dua lagi biar bawahnya, maka jadinya adalah empat. Itu untuk penjumlahan, 1 sampai 4. Kemudian penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 4. Misalkan, 4, kita naikkan 4 pakai ibu jari, jangan lupa. Kemudian dikurangi 3, maka kita harus turunkan sempoanya menggunakan ibu jari. Kita turunkan 3, seperti itu. Contoh sekali lagi kosongkan sempowanya tiga kita naikkan sempoanya tiga menggunakan ibu jari kurang dua maka kita harus kurang kurangi dua dengan cara menurunkan dua menggunakan jari telunjuk iya jadi hasilnya masih satu itu sementara teknik atau cara menggunakan sempoa mulai dari angka 1 sampai 4 penjumlahan dan pengurangan. Terima kasih untuk selanjutnya kita tunggu materi selanjutnya dan tetap di sempoa aritmatika. Yes.